Bismillahirrahmanirrahim, resume pertemuan pertama, ada empat pokok bahasan, yang pertama, pengenalan bagaimana cara mendaftarkan domain dan hosting dengan akun tersendiri, kita copy, buka browser, timpakan kemudian enter, klik login, Lakukan pendaftaran di sini. Harap diperhatikan bahwa nama pendaftar adalah pemilik dari website itu tersendiri. Sekali lagi, jangan daftarkan nama domain dan hosting melalui teman Anda atau developer meskipun Anda percaya pada hari itu. Silakan simpan untuk nama lengkap, nomor telepon yang bisa terima SMS, email dan password. Untuk password ini adalah bukan password gmail atau email, tapi adalah password khusus untuk masuk ke niaga hoster. Silahkan disimpan pada notepad. Jika sudah, silahkan klik login di sini. Kemudian masuk sekarang juga. Tampilan tentunya tidak sama dengan seperti ini ya, karena ini sudah ada dua order. Sekarang kita akan membahas untuk bagaimana cara mendapatkan domain terlebih dahulu. Maka di sini teman-teman bisa klik untuk domain dulu, kemudian order domain. Silakan timpa namamu sebagai contoh resutre. Gunakan ya untuk tidak terlalu panjang menggunakan nama domain, contoh misalnya... Bumdes Mekarsari jaya utama dan seterusnya. Jadi nama bumdesnya nggak usah. Desa wisata bla bla bla itu nggak usah. Jadi cukup brand. Brand itu adalah sebagai contoh. Pembalut wanita SoftTech. Maka ketika akan membuat cukup brandnya aja. Contohnya resutre.com atau SoftTech.com. Itu contoh seperti itu ya. Setelah itu kita klik cari domain. Jika tersedia, maka akan muncul layar seperti ini. Masih tersedia, centang ya. Scroll ke bawah, teman-teman bisa milih di sini. Saya terangkan sedikit untuk domain akhiran ID itu, namanya Indonesia. Terus, kemudian ke co ID komersil Indonesia. Harganya lebih mahal ya daripada .com Saya tidak akan bahas Silahkan klik tambahkan ke chart Selanjutnya pilih paket unlimited hosting Dengan durasi teman-teman bisa pilih 1 tahun atau tiga tahun Saran saya kalau untuk lembaga yang kuat Maka pilihannya adalah pada 3 tahun Kenapa? Biasanya kalau satu tahun, website itu belum bisa naik ke permukaan. Tapi keburu tidak diperpanjang. Tapi dengan tiga tahun berturut-turut naik ke permukaan atau naik ke awan, maka otomatis SEO, Search Engine Optimizer, akan kena dengan sendirinya. Oke, kita klik untuk 75% diskon persen ini. Angka yang luar biasa sekali. Kemudian kita klik lanjutkan. Perhatikan teman-teman di sini, saya sudah memesan 3 tahun. Terus kemudian domainnya ini nol karena gratis ya. Terus untuk pajaknya 98. Lalu yang ini apa ini? Komodo positif SSL. Jadi SSL ini adalah kode keamanan yang sangat hebat sekali. Jadi nanti akan berawalan HTTPS. S-nya itu adalah secure. Dengan hanya 125 per tahun kalau misalnya teman-teman tidak keberatan, tambahkan saja cap sini, ya, tagihannya untuk 3 tahun, hanya membayar 1,1 juta, angka yang sangat kecil untuk sebuah badan usaha, kemudian klik lanjutkan, ya, setelah lanjutkan, silahkan teman-teman lakukan pembayaran, langkah ini setelah pembayaran, teman-teman akan selesai, Materi yang kedua adalah teman-teman diminta untuk melakukan download WordSpreads installer, copy, kemudian buka untuk installer, enter saja, CFS. Kalau teman-teman menggunakan lebih suka dengan Google, bisa dilakukan seperti ini. Langsung ke Outpress, kita save saja. Save-nya di mana? Silahkan teman-teman membuka menyimpannya pada folder selain C. sini ya C ya. Biasanya teman-teman itu secara default ini ada di download di C, tapi tidak saya sarankan. Lebih baik di D atau C. Contohnya di sini, di E, saya membuat folder yang namanya nama web ini. Kemudian saya simpan di sini untuk WordPress installernya. Setelah proses selesai, kita bisa lihat di sini, show in folder. Saya ulangi, klik pada anak panah ini. Show in folder. Ini namanya folder explorer. Tunggu ya proses warna biru ini hilang. Selanjutnya, klik anak panah kecil. Show in folder. Ini kita hapus saja. Selanjutnya klik, kemudian extract. Ekstrak all. Tunggu hingga selesai. Materi ketiga adalah mendownload tema premium WordPress. Copy di sini. Buka browser baru, lalu simpan pada nama web atau folder nama web. Sudah selesai, buka folder penyimpanan tadi pada nama web, sama kita ekstrak. Jika teman-teman menggunakan win zip, maka silahkan klik kanan, pilih di sini ekstrak gitu aja. Sekarang kita ke langkah yang keempat. Sebelum melakukan upload by FileZilla, tentunya teman-teman harus mendownload terlebih dahulu. Sehingga di sini adalah perintahnya adalah download dan install FileZilla. Buka browser lagi. Ketik saja di sini. FileZilla. Sebaiknya hasil download ini di close. Kemudian di sini teman-teman bisa melakukan download. Perhatikan untuk filenya adalah dengan menggunakan filezilla Project ya filezilla-project.org, pilih untuk quick download link, klik pada download client warna hijau, pilih saja untuk yang filezilla. taruh di folder nama web saya sudah selesai close tab ini buka kemudian klik kanan run as administrator klik yes Agree Next Next Next lagi Next lagi Install Finish Teman-teman di sini akan mendapatkan suatu halaman file Zilla. Tentunya kalau untuk yang pertama kali akan muncul tampilannya adalah seperti ini. Masih kosong semua. Baik, selanjutnya. Kembali ke folder. Teman-teman sudah melakukan ekstrak untuk WordPress. Selanjutnya, yang dem tema juga sudah di ekstrak. Isinya seperti ini. Kembali ke file Zilla. Ingat penyimpanannya. Penyimpanannya adalah pada E. Maka di sini kita klik E. Bisa double klik. Selanjutnya, cari tadi dengan nama foldernya, nama web, double klik. Kemudian yang ini, kita double klik juga. Selanjutnya, WordPress, double klik juga. Hingga muncul tampilan seperti ini. Folder WordPress. Yang terdiri dari total keseluruhannya jika di blok, akan ada 16 file dan 3 directory. Atau folder. Selanjutnya kita akan mengupload dari komputer sebelah kiri menuju ke awan yang disebut sebagai remote site. Caranya masukkan nama host, username, dan password serta klik connect. Silahkan buka untuk ftp login yang saya kirim melalui chat whatsapp. Contohnya seperti ini, hostnya menggunakan ftp .cjtb.or.id, kemudian usernamenya masukkan ke sini, copy paste ya, copy paste, masukkan password dengan melakukan copy paste juga, selanjutnya quick connect. Jika berhasil, maka di sini ada directory listing, sukses. Jika belum berhasil, maka pada bawahnya server, ada refresh, tombol, kita klik. Seperti ini. Kita nonaktifkan terlebih dahulu, yang index coming soon ini, rename. Rename. Selanjutnya, Ctrl A, klik kanan Upload, tunggu hingga proses Quiet File selesai, masuk ke Successful Transfer. Jika ada target file already exist, actionnya adalah overwrite, kemudian pada always use this action di centrum, klik OK. Quiet file sudah habis nol, namun di sini ada file transfer. Klik ini artinya adalah dua file yang belum sempat diupload. Maka solusinya kita blok seperti ini. Klik kanan, kemudian di sini kita lakukan reset and request all. Pilih lagi, klik kanan, atas sendiri, proceed, qui. Pastikan di sini nol, ini nol, dan sini sukses terpenuhi di angka 2889. Ikuti pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.